Hmm. Halo Cumi-Cumi Ketemu lagi sama Telmo Ito, Teli. Hari ini Gue mau kasih kalian resep Zupa di Cipole, ya Artinya Sup bawang Cara membuatnya itu gampang banget Karena kalian cuma butuh Kaldu sayuran Atau kaldu daging Lalu dicampur dengan adonan ee, Bawang yang udah di kamis dengan butter ya dengan mentega jadi pokoknya itu gampang banget yang penting kalian jangan sampai uh, gosong bawangnya jadi harus sering-sering diaduk diaduk diaduk dan itu bakal jadi comfort foodnya orang sini resep asli adalah resep dari Perancis sebenarnya. tapi banyak juga orang Italia yang suka Ini juga salah satu sup kesukaan keluarga gue Jadi kalian mesti coba juga oke okay? Bahan pertama kita coba dulu bikin kaldu sayuran atau kaldu daging Dan untuk kali ini gue pakai kaldu dari tulang sapi Jadi hanya membutuhkan wortel, seledri dan tulang sapi yang sudah diblansir ya ini ya Sama eh, leeks atau daun bawang yang besar itu Lalu kita juga membutuhkan tiga bawang putih segar dan 3 bawang putih yang digoreng. Kita masukkan bawang putihnya, lalu masukkan daun bawang, wortel, seledri, satu batang yang sudah dipotong-potong, dan dua bawang merah. Lalu masukkan bawang putih yang sudah digoreng. Kita masukkan tulang sapinya Masukkan sedikit Black pepper atau merica putih juga boleh Dan sedikit garam Lalu kita masak presto Kira-kira setengah -kira jam ya Lalu kita siapkan Bawang yang Warna putih dan bentuknya gepeng seperti ini Tapi kalau nggak ada juga nggak apa-apa bisa pakai bawang bombay Karena jenis bawang boretane ini Hasilnya akan jadi lebih wangi Siapkan butternya untuk ditumis Kita panaskan dulu Sementara itu sambil kita potong-potong bawangnya Bagi kalian yang irisnya satu-satu pakai pisau dan supaya enggak nangis bombay, kalian bisa pakai lilin di sebelahnya. Karena panas dari api ini akan menarik senyawa sehingga tidak mengenai mata kalian. Setelah semua butter meleleh dengan api kecil, lalu masukkan semua irisan bawang ke dalam wajan. Dari awal harus kita sudah aduk-aduk sampai rata dengan api sedang Jangan lupa tambahkan garam secukupnya. Lalu kita aduk-aduk terus sampai bawangnya menjadi warna coklat tapi tidak gosong ya Sementara itu kita siapkan tepung Serbaguna yang harus kita sangrai, sangrai sampai kira-kira tepungnya matang, ya. Nah, jika bawangnya sudah matang seperti ini, warnanya coklat tapi nggak gosong, dan sudah mengkaramelisasi, kita tuang tepung tadi yang sudah disangrai. Lalu kita aduk-aduk sampai rata Lalu kita menggunakan anggur putih Sekitar 100 ml Dan jika kalian tidak punya Kalian bisa pakai sake Kita aduk-aduk terus Sampai anggur putihnya itu menguap Alkoholnya Dan kita masukkan 2 daun salam tidak jangan tidak begitu besar ya, sedang aja dan sedikit daun thyme. Tidak perlu terlalu banyak daun thymenya supaya nanti aromanya tidak terlalu menonjol di sup bawang. Lalu masukkan kaldu daging yang sudah di Lalu aduk-aduk lagi sampai merata dan jangan sampai bergerindil. Bisa kalian gunakan whisker supaya lebih rata Jangan lupa tambahkan sedikit merica dan garam Kita masak terus sampai sekitar 20 atau 25 menit Dengan api yang sedang sambil diaduk-aduk terus ya Sambil menunggu matang kita bisa parut keju Di sini gue pakai keju emmental Kalian bisa juga pakai keju cheddar atau keju lainnya yang bisa meleleh. Siapkan juga beberapa potongan dari roti baguette atau roti tawar juga bisa ya Lalu potongan roti tersebut akan kita panggang sampai agak-agak kira mengering Dan bagian atasnya kita beri sedikit butter tipis-tipis aja seperti ini Siapkan sub bawang tadi yang sudah matang Untuk kita panggang lagi bersama dengan potongan roti tadi ya Ini kebetulan wajannya bisa dilepas pegangannya Atau bisa juga kalian masuk tuang dulu ke mangkuk keramik atau ke Pyrex Jadi biar lebih aman Kita tata rotinya di atas sup. Dan terakhir kita beri taburan keju yang sudah kita parut tadi Dan kita panggang Panggangnya sampai kira-kira Kalau gue suka yang cukup meleleh aja ya Kalau kalian lebih suka sampai kejunya kecoklatan juga gak apa-apa kalau gue lebih suka yang cukup meleleh aja Nah ini dia Udah jadi suk bawangnya So yummy kan Meleleh-meleleh gitu Nah saatnya kita cobain ini Tulitnya, wangi, wangi banget Wangi bawang, bukan wangi ketek oke oh, gimana kita coba? Hargi cok Ada manisnya dari bawangnya itu nggak terlalu berasa Timenya nggak terlalu berasa hmm. Apa namanya uh, Daun salamnya hmm. Enak Biasanya buat makan malam ya Lupa karena sekarang lagi musim yang gugur Itu dingin banget dan angin Lupa di ya Ingat Waktimu ini de